Ada seekor anjing yang terasa bingung, saking laparnya, seharian penuh tidak mendapatkan makanan. Saat senja tiba, akhirnya dengan penuh gairah, ia melihat sepotong daging, yang lezat di atas tanah, ia bergegas menggondol daging itu, dan berlari ke tempat tinggalnya. Dalam hati dia merenung, sungguh beruntung sekali, di luar dugaan, bisa mendapatkan daging besar ini, saya harus menikmati dengan sepuasnya. Sambil berjalan ia berpikir, dan tanpa disadari tiba di sebuah sungai, jika sudah melewati jembatan kecil, berarti tempat tinggalnya sudah dekat, berpikir sampai di situ, ia lantas menggigit lebih erat lagi daging itu, dan berjalan di atas jembatan penyeberangan. Ia berjalan dengan sangat hati-hati, ketika sampai di tengah jembatan, tanpa sengaja ia memandang ke sungai, dan begitu melihat ke sungai, bukan main kagetnya, ia melihat ada seekor anjing di sungai itu, menggondol sepotong daging yang besar, dan sedang menatapnya. Dalam hati, ia mulai berpikir, wah, daging yang digondolnya itu, Tampaknya lebih besar dibanding daging saya ini. Jika saya sedikit lebih galak terhadapnya, siapa tahu, mungkin ia akan melepaskan daging itu, dan lari. Makin dipikir ia semakin gembira, lalu, mulai galak terhadap anjing di sungai itu. Namun, anehnya anjing itu sepertinya tidak takut, sedikit pun terhadapnya. Ia memelototkan mata, dan anjing itu juga memelototkan matanya. Ia berbalik, anjing itu juga berbalik, ia menghentakkan kaki, anjing itu juga ikut menghentakkan kakinya. Akhirnya, ia benar-benar marah, dalam hati berpikir. Lebih baik aku menggigitnya, ia pasti akan lari, dengan begitu aku bisa mendapatkan daging itu. Lalu, ia membuka moncongnya, dan menggonggong dengan keras. Begitu ia membuka moncongnya, daging dalam gigitannya lalu tiba-tiba terjatuh ke sungai, menghancurkan tubuh anjing yang berada di sungai itu, dan dalam sekejap tenggelam, di dalam air lenyap tak berbekas. Percikan air yang dalam, menghancurkan semua mimpi si anjing yang rakus ini, dan ia baru menyadari bahwa ternyata anjing itu adalah bayangan dirinya dalam air. Lalu dengan sedih ia menangis, kalau tahu begini, aku tidak akan sedemikian rakus, namun kini, saya harus menahan lapar lagi, kemana aku harus mencari makan. Banyak orang ingin bisa hidup, dengan lebih baik, harus mendapatkan lebih banyak, maka disadari atau tidak, ...dapat mencelakakan kepentingan orang lain, tidak puas dengan apa yang sudah diperolehnya. Bahkan ada yang tak segan-segan merampas, barang milik orang lain. Anjing yang rakus ini, demi untuk mendapatkan sepotong daging lebih banyak, ...malah kehilangan makanan lezatnya, lantas apa yang hilang pada manusia yang rakus. Persaudaraan, persahabatan, hati nurani... Atau ketenangan hati Iya, ini semua baru merupakan harta benda Yang paling berharga dalam kehidupan Hargailah semua yang kita miliki Tidak memaksakan sesuatu yang tidak bisa diperoleh Jangan karena rakus Lantas malah kehilangan sesuatu yang sudah ada Kalau memang milik kita Pasti akan kita miliki Kalau bukan, jangan memaksakan kehendak Orang yang tahu, menikmati hidup apa adanya, itulah, orang yang benar-benar kaya.